serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, kabar baik dan kabar menarik dari Leslor tentunya. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, sahabat ya pasti kalian semuanya bangga kepada sosok Rizky Bilar. Coba perhatikan sahabat di vlognya Kang Arman, Bapak Bilar menceritakan sahabat ya saat proses lahirannya bunda Lesti dan, papabilar berkata, "Nih, gua harus lebih menghargai wanita ini karena udah ngelahirin anak gua. Wow, wassalam banget ya!" Dan selalu menguatkan istrinya. Mudah-mudahan ya, Papa Bilar selalu menjadi imam yang baik untuk keluarga kecilnya. Amin, iya, Robbal 'alamin. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Instagram Akila Aprilia. Kita simak juga bersahabat di kalimat caption yang dituliskan. Gue harus lebih menghargai wanita ini karena udah ngelahirin anak gua nih, Masya Allah, Rizky Bilar Emang ya, selalu bikin bangga banget ya idola kesayangan kita Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia untuk idola Lesti dan Rizky Bilar Banyak tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan Dari akun Yunengsih, Nani01 mengatakan Masya Allah, Tabarakallah, Semawa sampai surga ya anak-anak baik Amin, ya Robbal Alamin. Doa baik, doa tulus selalu diberikan dari orang-orang yang selalu mensupport untuk Lesti dan Rizky pilar Kemudian persahabat disimbang juga. Ini ada kabar yang sangat membahagiakan sekali ya Alhamdulillah. Bunda Lesti Papa Bilar masih berada di posisi pertama di couple media of the years 2022. Persahabat ini sih kabar dari Google nih. Wow, di atas Fuji dan Torik Halilintar dengan perolehan voting ya percobaan ya 32 persen jangan kendor, tetap semangat, tetap buktikan kekompakan dan kesulitan les lovers ya, mudah-mudahan budal Lesti dinobatkan sebagai kapal media of the years 2022 info ini kita dapatkan juga dari Leslor Indonesia 2020 mengatakan klik link yang di bio mute udah vote belum teman-teman bisa berkali-kali loh yuk udah mau kesusul tuh guys oh persahabat ya mudah-mudahan Bapak Bilar Bunda Lesti ini dinobatkan sebagai couple media of deals 2022 selanjutnya persahabat disimak juga nih info dari L2W 2 jam yang lalu ini menginfokan persahabatnya bahwa telah dibuka untuk donasi kurban ayo donasi kurban DM ke l 2 ID dan virus Leslar untuk informasi donasinya persahabat ya, yuk sama-sama yang ingin berdonasi langsung saja DM ke l 2 ID dan virus Leslar mudah-mudahan ya selalu diberikan kemudahan rezeki kita dan selalu diberikan kelancaran segala urusan kita semuanya amin ke kabar berikutnya persahabat kita mampir ke unggahan Bang Boril semalam nih mengunggah sebuah postingan foto Bunda Lesti dan sebuah ucapan ya congratulations winner favorit Solo Singer Telkomsel Award 2022 Alhamdulillah Lesti kejuara mendapatkan penghargaan di Telkomsel World 2022 sebagai pemenang favorit solo singer. Bang Boril pun meneruskan sebuah kalimat, Bismillah, Alhamdulillah, masih ada rezeki winner Telkomsel World 2022? Kategori favorit solo singer, Good Job Leslar Lovers, Lesti Lovers, L2W lovers kalian semua luar biasa. Wah, Masya Allah banget ya bangga sekali fans sejati tetap kompak dan semakin solid untuk mendukung karya karya terbaik dari lesti dan bilar. berikutnya persahabat kita mampir ke unggahan gnt express persahabat ya mengunggah sebuah foto papa bilar dan ada arif muhammad juga, persahabat ya masya allah banget nih kita makin bangga dan bahagia bahwa papa bilar selalu memberikan kejutan untuk warga konoha Kali ini kejutannya ngurir nih, persahabat, yang mendadak ngurir, memberi kejutan ke salah satu lesa lovers. Dan mudah-mudahan ya kebaikan Papa Bilar ini selalu menjadi contoh untuk banyak orang. Dan berharap juga persahabat ya, bakal ada part kedua, Papa Bilar mendadak ngurir, semoga aja ada kejutan yang akan kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Bilar.